Bukan kolam, konka dua cuy. Hahaha, <laughs> Oh ya gimana kabar kalian semua, lur oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ini coy, ini coy, ini asli waktu gitu. Gimana ya, situ paling gacor anjay anjay. Baru main langsung dikasih gratisan. Lur tiba dua belas nol lima Bang, ada isi dong. Bebe -be Angel, tolong dulu atu anjing. Nice, Ijo gua cincin dong dua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 Pangsat benar itu bro harusnya mah itu udah petir merah sih ya udah berapa kali pecah itu lur ya kira gak apa, apa lah nggak apa, apa lah awalannya sih ya naik so, 8 cuy. dari ribu anjir anjir oke cakep ya kemenangan gua konek cuy cakep hijau gua konek kuning, kuning kuning kuning nah diri juga nggak apa kuning ungu kuning ungu sayang kidi kagak dikasih kuning ungu cuy aduh aduh Nah, insya ya, nah insya ya, tujuh ratus lima ribu, nah ini dah nggak mau tahu gue gue di petir, dikasih petir atuh anjing, anjing di petir atuh kan, brewok kan, papa brewok oh, tahi, brewok tahi, tahi, tahi, wah, wah, brengsek brewok lah, izin beneran, kamu gratisan agak mau dileddakin lulur. Wah, harusnya profit gede gitu, ya. profit lebih dalam, lebih, coy. Ah, ini belum nyerah. Kita ceknya, ya. Merah, kita merah. Nah, hijau, sekarang hijau-hijau. Wah, birunya dulu baru cincin. Ya, sekarang cincinnya turunin. Tidak gitu. Aku akan kasih keajaiban, <tuh>, gak mau kayak nggak apa-apa, gak apa-apa, apa-apa. Oke, naik sok langsung naik, Mamen kurang naik Tok Kadok naik sengai, biji, biji, biji, biji, biji, biji, biji, biji, biji, Nah, buat coy, coy, coy, terbaik kan? Enggak salah kan? nggak salah komen di Asia 77, Lur ya. Modal juga langsung auto, kayak kita coba auto, WD, WD, cuy ya. Udah jadi naik, ini 2 juta, lebih cuy. Huh? Masih nggak percaya kalian di Asia 77 dan 77 juga, cocok cocok Kalau nggak kacau, nggak bakalan gue cobain menu sini coy. Enggak bakal gue cobain menu sini coy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 itu kadang aku tuh merasa benci menjauh itu ya kalau udah bisa ngasih ngasih JP itu pasti langsung bapuk dahulu bukan paskan di 2 juta loh loriya Aduh selang-selang okay okay okay dulu lah pokoknya Makasih buat kalian semua yang sudah like-like cuy kalau kalian suka jangan lupa kalian share lagi cuy ya segitu aja video ini cuy sampai ketemu lagi di next